Uh, Ibnu Al-Haytham Mukanya ini mukanya Saya nyontek dari Wikipedia mukanya Ini teori dia Ibnu Al-Haytham Alias Al-Basri Al-Hacen uh, Dia hidup di masa uh, dinasti Islam Fatimiyah Fatimid ya. Dan karena itu Pada masa dinasti Fatimid berkuasa Ekspresi Seni Islam pada saat itu sangat figuratif. Nanti saya akan berikan contoh seperti apa, misalnya. Nah, salah satu karya dia yang terkenal itu adalah Almanar ini, The Book of uh, The Book of Optik. Nah, dia mengatakan dia sebenarnya memperbaiki, merevisi teori uh, tentang optik yang disampaikan oleh dua sarjana Yunani, ya yang pertama gue lupa namanya, <laughs> Euclid dan Ptolemeus. Yang kedua Aristoteles ya Nanti teman-teman cari sendiri kira-kira apa Gampang kok, tinggal dicari Ibnu Al-Haytham gitu ya di, -search di, silakan googling sendiri uh, Jadi kajian dia uh, Teorinya adalah tentang optik geometris Tentang proses penglihatan atau visi Dalam bentuk garis cahaya, ray of light Yang ditangkap oleh mata itu berproses melalui setiap titik pada sebuah objek tadi Ini Jadi kalau teman-teman belajar matematika dulu belajar geometri Sinus kosinus itu dari dia, ini ya, jadi dia peletak dasar ilmu geometrik. Nah, tetapi meskipun dia seorang matematis, matematisian, dia sebenarnya seniman gitu, dan filosofis, karena itu dia selalu merujuk kepada Al-Qur'an. Al yang surat yang pertama diturunkan dan menjadi dasar bagi pewahyuan, Revelation dari Muhammad adalah. Surat al Al-Alaq, ya, ikro, ikro, habis mira, bikal azhi, kolak, kol insana, min alaq, ikro waro, bukal akram, alazhi, alamwa, bil kolam, alamwa insana, maalamnya alam. Yang artinya manusia disuruh membaca, membaca semua pertanda alam, pertanda alam yang bahkan uh, yang diajarkan oleh Tuhan, sesuatu yang manusia belum ketahui sebelumnya. Jadi ini adalah basis yang pertama yang diajarkan oleh Islam, yang kita peringati beberapa hari yang lalu, itu Nuzulul Qur'an <laughs> itu ayat ini yang turun <laughs> itu uh, menyuruh agar setiap muslim itu punya keingin tahuan, punya desire untuk inovasi, untuk membuka misteri jadi dia, dia mengatakan bahwa tidak, karena itu mata itu adalah jendela, mata itu adalah jendela bagi iman, kata dia ya. Nah, siapa itu Al Ghazali? Berlawanan, kalau tadi figuratif, yang ini ikonografis. Ya, Al Ghazali, Al Ghazali pengaruhnya sangat kuat sampai hari ini, bahkan sekarang di Indonesia ya. <tuh> basis, basis dari Al Ghazali sebenarnya sufisme asketis ya. Jadi dia menjauhkan diri dari sesuatu yang sifatnya keduniawian, yang material, jadi dia non-material dan cara melihat pandangan bahwa e, individu, jadi kalau kita tadi melihat posisi berpikirnya Al-Haytham Al-Haytham itu punya salah satu e, compatibility, apa ya kesetaraan berpikir sebagaimana yang di, menjadi tradisi dari e, logika Cartesian cogito ergo sum, ya saya ada karena saya berpikir, ya kan Uh, karena itu al ghazali menolak cara pandang islam yang seperti itu al ghazali mengatakan bahwa semua sistemik ini semua sistem di alam semesta itu ada yang mengatur yaitu allah subhanahu wa taala dia mengatakan bahwa manusia tidak bisa punya kehendak diri atas dirinya sendiri kecuali atas kehendak allah dan kehendak allah itu menurut dia itu bukan sesuatu yang dilahirkan dari hubungan sebab akibat Bukan hubungan kausal, tetapi sesuatu yang sifatnya okasional Kebetulan Karena itu dia memperkenalkan apa yang disebut dengan takdir ya kan? Apa itu takdir? Takdir yang dijalani dan takdir yang dipilih ya? Jadi manusia punya takdir yang harus dijalani dan takdir yang dipilih Itu yang mengajarkan pertama itu uh, Al-Ghazali Nah uh, dasarnya itu adalah surat Qur'an Ali Imran. Mengapa dia mengatakan bahwa kecenderungan bahwa visualisasi di dalam Islam itu sebaiknya menghindarkan diri dari bentuk-bentuk eh, sesuatu yang apa namanya punya unsur mesias mesianistik. Ya, seperti misa seperti yang biasa menjadi bagian dari tradisi Kristen. Nah, Islam menghindarkan itu, kata uh, Al-Ghazali. Karena apa? Karena menurut Al-Ghazali, semua manusia itu setara. Bahkan Muhammad sendiri, kemudian tadi katakan bahwa uh, Al-Ghazali mengatakan bahwa tidak bisa, tidak bisa uh, Islam itu menempatkan satu sosok yang dia kemudian meniadakan keberadaan dari manusia yang lain. Gitu loh bahkan Muhammad sendiri, Rasulullah sendiri, itu kita setiap kali berdoa, ya kan, setiap kali kita sholat, ya kan, di bagian akhir atahiyat, duduk di antara, setelah dua sujud itu setelah sujud di atahiyat, atahiyatul mu'barokatul salawatustoyibatulillah, ya kan, yang kira-kira di dalam pengertian itu adalah kita memohonkan ampun, bayangkan, kita itu memohonkan ampun bagi Nabi Muhammad umat muslim itu diminta untuk memohonkan ampun bagi apa yang pernah menjadi kesalahan Nabi Muhammad, walaupun sering dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu dimitologikan atau dikatakan diyakini, diimani, bahasa sekulernya dimitologikan <laughs> bahwa dia itu makmun makmun itu tidak sempurna, makmun tidak berdosa ya innocent, jadi semua perbuatannya yang dosa, enggak, enggak berdosa nah tapi dalam, dalam refleksi Al-Ghazali kita, bahkan Nabi Muhammad pun bisa punya dosa dan karena itu kita memohonkan ampun kepada Allah di dalam sholat itu bentuk kerendah hatian manusia bahwa kita semua setara prinsip kesetaraan itu menyadarkan keberadaan dari satu atau dua dari apa ya entitas kedirian gitu. ya. siapa saya itu tidak penting who I am is not important, what I do is kata Al-Ghazali karena itu, dia dia ini menjadi basis dari asketisme Dia merujuk kepada yang jadi rujukan Dan seringkali ayat ini yang digunakan untuk dasar pengharaman Pengharaman terhadap bentuk-bentuk visual Seperti yang tadi dijadikan rujukan dalam hadis-hadis ya. Walaupun sebenarnya Quran surat al-imran ayat ke-6 ini sama sekali nggak ada hubungannya Dengan melarang visualisasi ya Aku bacain Suratnya berbunyi huwalazi yusowi rukum filar huwalazi huwalazi yusowi rukum fil arhami kaifa yasyaun la illaha illahu al anzizul hakim yang artinya dia membentuk dia huwalazi itu dia membentuk rupa dia membentuk rupa kamu di dalam rahim di dalam rahim sehingga uh, itu bahasa Arab itu ada ya, ada yang namanya ilmu bagaimana satu kata kerja itu berubah menjadi kata benda tapi punya makna yang berbeda. Itu agak komplicit, agak complicated, tetapi di dalam pengertian ini dikatakan bahwa Allah membentuk manusia. Jadi seakan-akan ditafsirkan bahwa yang punya kehendak, yang punya kuasa untuk membentuk rupa itu Tuhan itu sehingga manusia tidak punya kuasa atas itu gitu dan ini yang seringkali ayat ini satu-satunya ayat yang seringkali digunakan sebagai dasar jurisprudensi sebagai dasar legal dasar syariah untuk melarang bentuk-bentuk visualisasi termasuk tadi hadis-hadis riwayat -hadis tadi ya nah uh, aku membuat sedikit ini apa namanya historiografi tentang Uh, Seni visualisasi dan tradisi Islam. Saya minta maaf sebelumnya, aku cuma bawa contoh sedikit dan ini cuma pembatas buku. Tapi teman-teman nanti bisa lihat sendiri depanku ini salah satunya. Kebanyakan ini dari ini dari uh, Syria, uh, ini dari Iran dan ini dari uh, peninggalan peninggalan dari Mamluk yang saya tidak sebutkan justru di sini. Cuma pembatas buku. Oke, okay. ada beberapa contoh, saya cuma mengambil beberapa contoh ya, gak semua Karena kalau kita melihat perkembangan dinasti dalam masa kejayaan, kekalifahan Islam Pada abad pertengahan itu terlalu banyak Jadi saya hanya mengambil sedikit saja yang paling utama, yang paling banyak Dan koleksinya paling lengkap Koleksinya masih bertahan sampai sekarang di berbagai macam museum Terutama di Eropa Jadi kalau teman-teman pengen tahu museum tentang Islamic art yang terbaik di dunia itu bukan di negara Islam. Ya, tapi manuskrip-manuskrip yang lengkap yang masih sayangnya belum tertata dengan baik itu di Mesir ya. Tapi kalau uh, artefak-artefaknya itu yang paling baik itu malah bukan di negara-negara Islam, bukan negara-negara muslim maksudnya, ya. tapi justru di Eropa. Nih. Di sini saya mencoba membuat secara sederhana historiografi dari bentuk seni visualisasi dan tradisi figuratif dan yang menggabungkan figuratif dan ikonografis dan yang sepenuhnya melangsungkan tradisi ikonografis. Dari kekuasaan kekaisaran Ottoman lah mulai dari Ottoman itu mulai mulai berlangsungnya penghancuran terhadap tradisi-tradisi visual Islam yang figuratif tadi. Itu mulai dari Ottoman dan Ottoman itu terkenal yang sangat politis yang sangat uh, ekspansif dan sangat apa ya uh, ambisius gitu dan dia yang paling lama bertahannya teman-teman lihat dari 1.400 Masehi sampai 1.900 hampir 5 abad mereka berpuasa yang lainnya 200 tahun 150 tahun